Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para Sahabat Lesti Lovers, Belovers, serta Lesti Lovers dimanapun Anda berada Selamat siang, kembali di TV hadir untuk mengabarkan kabar terbaru, kabar baik dan bahagia dari idola kita Lesti dan Rizky Billar. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar baik, kabar menarik, dan bahagia seputar Leslar tentunya. Baiklah para sahabat untuk menemani santai siang kalian saat ini, bangun Yuna akan kabar spesial dan kabar menarik nih para sahabat, ya dari idola kita. Gagabar pertama ada unggahan terbaru dari Bang Boril yang baru saja mengunggah postingan foto bersama Rizky pilar Momen saat tiba di lapangan sepak bola, persahabat ya Terlihat semeringah banget ya Dari raut wajahnya Papa Pilar. luar biasa banget nih idola kesenangan kita semakin harim, semakin tampil kece dan keren banget dan ada sebuah kalimat juga yang dituliskan oleh Bang Boril Bismillah, full senyum, masih semangat Wow, full senyum kata Bang Boril ya Alhamdulillah semalam memenangkan pertandingan dan angkat piala juga nih persahabat ya Dan semoga idola kesayangan kita selalu tetap konsisten menjadi orang baik Dan tetap support dan dukung karya-karya terbaik dari idola kita Kemudian juga persahabat ya, di postingan ini banyak sekali tanggapan dan komentar yang diberikan. Dari akun Instagram, Siti557 mengatakan, Banyaklah tersenyum Mas D katanya tuh. Masya Allah banget ya, dukungan yang selalu tulus, ya diberikan oleh orang-orang baik. Mudah-mudahan ya, kekompakan kita semakin solid. Dan semakin banyak doa yang diberikan kepada Lesti dan Bila. Senyum dari Papa Bilar ini senyum membawa berkah, Masya Allah. Kemudian disimak juga bersahabat, ada unggahan spesial dari Om Ijhar 2 jam yang lalu, mengunggah foto bareng Abang L. Aduh, Masya Allah banget ya pokoknya, memang hari ini full senyum dari kesayangan kita. Sebelumnya Papa Bilar postingan foto yang diunggah oleh Bang Boreal full senyum. Kali ini Abang L juga persahabat kita lihat senyuman dari wajahnya Masya Allah banget ya menandakan kebahagiaan sedang dirasakan semoga idola kita ini selalu sehat dan bahagia dan di postingan ini pun tentu banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan ya dari aku Delfina Lenslar Waalaikumsalam, Masya Allah gemes banget rambut Abang L udah mulai tumbuh banyak Masya Allah banget ya, pokoknya bangga karena Abang L ini adalah penyemangat untuk keluarga Konoha, kemudian persahabat disimak juga ada info penting untuk kita semuanya Bakal hadir acara Telkomsel World 2022 yang akan disiarkan di SCTV. Mulai acara hari Jumat 24 Juni 2022 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 21.00. Jangan lupa dicatat jamnya sahabat ya. Ini acara yang paling kita tunggu juga. Semoga Bunda Lesti mendapatkan piala penghargaan Telkomsel Award 2022. Dan semoga juga persahabat yang idola kesayangan kita memberikan kejutan bisa tampil di acara tersebut. Kemarin kita mendapatkan bocoran info kalau Bunda Lesti akan menjadi bintang tamu di acara Telkomsel Award 2022. Disebabkan juga di kalimat caption langsung info yang dituliskan oleh Telkomsel. Telkomsel Award 2022 is coming. Yuk siap-siap untuk menyaksikan kemenangan nominasi favorit kamu di Telkomsel Award 2022. Tanggal 24 Juni 2022 nanti juga akan ada banyak hiburan-hiburan seru yang bisa kamu nikmatin loh. Catat waktunya Jumat 24 Juni 2022 jam 19.00 sampai dengan 21.00 waktu Indonesia Barat live di SCTV Maxstream, video dan YouTube Telkomsel. Stay tune dan nyalain notifikasinya biar kamu nggak skip rangkaian acara. Tuh persahabat ya. Jangan lupa. Acara disiarkan di SCTV, Maxstream Video, dan Youtube Telkomsel. Stay Tuned terus persahabat ya, hari Jumat, tanggal 24 Juni 2022, pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, sampai dengan 21.00 waktu Indonesia Barat. Bismillah, mudah-mudahan Lesti mendapatkan piala penghargaan di acara tersebut. Kemudian, persahabat, kita mampir juga di unggahan terbaru Indosiar, yang mengunggah video Lesti dan abang L serta keluarga besar masya Allah banget ya, bener-bener idola kita ini adalah bintang Indosiar Dan kita lihat juga persahabat di kalimat caption yang dituliskan, wow tetap cantik ya dari Lesti pasti dong setiap hari makin cantik untuk bunda Lesti kejora. Kita pun persahabatnya semakin bangga dan semakin bahagia sekali punya idola yang sangat luar biasa dari. Lesti dan Rizky Billar. Semoga sang kejora kita Selalu dikelilingi oleh orang-orang baik Yang tulus Mencintai Lesti dan Bilar Kita masih menunggu kejutan lain Dan kabar terbaru berikutnya Di siang hari ini Jangan kemana-mana tetap stay tune Dan ikuti channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik Terbaru terupdate dan terhangat berikutnya